Satu bulan Ramadan, kita diberikan banyak peluang melakukan amal soleh, berbuat kebaikan. Satu bulan. Kita puasa, kita sholat tarawih, kita bersedekah, kita sahur, kita berbuka puasa, kita memperbanyak sholat, kita memperbanyak tilawatul quran, zikir, majelis ilmu, dan lain sebagainya. Satu bulan. Maka ketika Ramadan ini pergi, Ramadan ini berlalu meninggalkan kita Harusnya Ramadan yang mulia, yang banyak kebaikan di dalamnya ini meninggalkan bekas Ada bekas di dalam diri kita Di antara bekas yang harusnya ada adalah yang pertama Sebenarnya puasa yang ada di bulan Ramadan itu menahan, melangajarkan kita menahan diri Menahan diri dari hal-hal yang tidak ada gunanya, tidak bermanfaat Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi pernah menyampaikan Nabi Muhammad Alaihi Wasallam menyampaikan Puasa sebenarnya bukan menahan lapar dan dahaga Puasa sebenarnya menahan diri dari hal-hal yang tidak berguna Ini yang pertama Jadi puasa itu maknanya imsak menahan diri Maka setelah Ramadan berlalu Kemampuan menahan diri dari hal-hal yang tidak berguna Hal-hal yang tidak ada manfaatnya sebaiknya masih ada di dalam diri kita sebagai bentuk Ramadan kita berbekas yang berikutnya di antara bekas yang harusnya masih tersisa pada diri kita setelah Ramadan tiada adalah kepedulian kepada sesama karena sejatinya puasa itu mengajarkan kita untuk peduli kepada saudara kita merasakan lapar dan dahaga yang dirasakan oleh saudara kita yang tidak memiliki kemampuan dalam hidupnya maka, Ramadan berlalu, jangan sampai kepedulian kita kepada sesama pun berlalu. Alangkah baiknya, kepedulian itu makin terasa. Satu bulan kita diminta puasa, menahan lapar dan dahaga. Harusnya kepedulian itu masih ada, terutama kepada keluarga dan sesama. Yang berikutnya, yang ketiga, di antara bekas yang harusnya masih ada setelah Ramadan tiada, adalah Memperbanyak kebaikan Memperbanyak kebaikan amal soleh dalam kehidupan Karena kan Nabi bilang Kalau datang bulan Ramadan hats abu abul jannah Dibuka pintu-pintu surga. Para ulama mensyarah hadis ini mengatakan Maksud dari dibuka pintu sorga adalah Dibuka banyak peluang beramal soleh Karena Ramadan itu identik dengan banyak amal soleh kebaikan yang dilakukan Maka kemampuan kita memperbanyak kebaikan dalam hidup harusnya tetap ada. Jangan ikut pergi sebagaimana Ramadan telah pergi. Kemampuan kita memperbanyak kebaikan, memperbanyak kebaikan, sibuk memberi bukan meminta, memenuhi bukan bukan meminta haknya begitu ya. Nah inilah harusnya masih ada. Karena di bulan Ramadan itu kita diajarkan, kita diasah untuk memperbanyak kebaikan. Maka setelah Ramadan ini tiada, alangkah baik, alangkah luar biasa. Kalau kebiasaan memperbanyak kebaikan masih ada. Yang berikutnya, yang keempat. Sebagaimana yang kita kenal, puasa itu bahasa kasarnya memutus jalur setan. Lapar dan dahaga itu membuat kita syahwatnya lemah. Ketika syahwat lemah, keinginan berbuat dosa itu minim, kurang. Maka Ramadan itu, puasa itu mengajarkan kepada kita meminimalisir kesalahan Mengurangi salah dan dosa Betul kita tidak bisa sempurna tanpa dosa Kita tidak bisa sempurna tanpa salah Tapi meminimalisir dirasa sangat mungkin Walaupun Ramadan sudah tiada Ajaran Ramadan untuk meminimalisir salah dan dosa Harusnya tetap ada Terakhir yang kelima Sebenarnya bisa kita bahas dari banyak referensi, literatur Mesti banyak sekali Tapi mungkin ini bisa menjadi bekal untuk kami dan kita semua Bahwa selain uh, kemampuan menahan diri Peduli kepada sesama Memperbanyak kebaikan ya, Mampu meminimalisir salah dan dosa Puasa dan Ramadan itu juga mengajarkan kita tentang kona'ah Tentang menerima apa adanya Coba lihat, kita puasa, berbuka, makan apa aja enak, minum apa aja nikmat, minum air putih terasa nikmat, ya makan dengan menu biasa terasa nikmat betul. Sebelum puasa itu, sebelum berbuka, kita pengennya banyak, tapi begitu berbuka puasa, semuanya ya sudah, apa yang sudah dimakan, kenyang selesai begitu saja. Jadi, ketika orang berbuka itu, apa yang ada di depannya dimakan gitu ya, dan cukup ya nah Jadi puasa itu mengajarkan kita Tentang bersyukur, tentang kona'ah Tentang menerima apa adanya Jadi walaupun Ramadan sudah tiada Dan mudah-mudahan kita semua sampai ke Ramadan berikutnya Tapi kemampuan kita untuk bersyukur, kona'ah Menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita Harusnya tetap ada Belajarlah untuk menerima Apapun yang diberikan Allah Itulah yang terbaik untuk hidup kita Mudah-mudahan bermanfaat